Selamat malam sahabat family, sahabat fantastik dari Kediri pastinya ya. Eh sekarang kita e, prepare di acara SMA Muhammadiyah Kediri. Ngisi akustik nih masih Sama teman-teman ini. Vokalis oh. mana? Oh. Vokalnya lagi Cek -cek sakit. Cek sakit. Bangkean. Nek Aman ngerti bangkean, ini boyo, apa ya? Boyok! Boyo. Paha, ayo paha! <laughs> apa ya bahasa nisah? Boyok! Boyo. Boyo masih. Oh jadi gak bisa hadir Gak bisa hadir lagi halangan dia. Lagi lampu merah. Ini sama teman-teman sama Bro Oto ini. Asin. Asin, mas. Asin. Kameramen. Oke, Oke, teman kasih. Terima ini. Terima Oke, okay, pastinya ikutin terus channel Prochikan Family. Uh, habis ini, okay. soalnya mau main, mau ke atas, tip. Jangan lupa ya, subscribe, komen, dan like. Prochikan Family, oke. Okay. <laughs> sukses, sukses kawan. di depan sit di acara gelar karya proyek penguatan profil pelajar pancasila apa tuh itu mengajar pancasila itu istilahnya itu pelajar pancasila itu pelajar yang kreatif yang modern eh, yang serba digital dan di situ ada kata-kata pancasila artinya harus dia tuh ber belajar uh, dari hati, seperti itu. Belajar dari hati, jadi untuk pakar-pakar di Indonesia, belajarlah dari hati, biar semoga nanti kelak menjadi anak yang sukses. Baru mas. ya atau yang mau request kita buka sesi request di sini ya kita santai-santai aja kayak di cafe gitu ya siap Pak Dian ya <laughs> Pak Dian nanti nanti kita jamming Pak Dian ya. aku yeah. ah, kamu mau Oke eh, siap, ditunggu, dicatat dulu. Oke <laughs> eh, siap, siap. Sebelas ipa, sebelas ipa, mana sebelas ipa? Ayo, kita wajib tampilan satu satu dari kelas masing-masing ya. Oke, kamu tanya dulu dong. Oke, namamu siapa ini? Nama saya Dian Eka Saputra, dari sebelas ipa. sebelas IPA. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sebelas IPA sama ini ya, sebelas IPA juga ya. Namanya siapa? Nama saya Ersa Putri Ayunda. Sebelas IPA maju sini juga, jangan di tempat duduk terus ya. <tuh> dan keluarga, uh, pasti ya akan jangkul. oke teman ada yang sapa, -sapa enggak ini? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh